Eh, saudaraku, ini informasi kita lihat ya di mana pasukan Rusia buka supermarket gratis di Ukraina dan warga pun mengucapkan terima kasih. Nah, kalau kita lihat sekilas ini ya, nah selama operasi militer khusus pasukan Rusia mengirimkan lebih dari 150 ton bantuan kemanusiaan ya, kemanusiaan. Bantuan tersebut didistribusikan secara langsung untuk penduduk di pemukiman wilayah tersebut. Ini banyak ya makanan-makanan ya. Militer Rusia juga mendistribusikan bantuan tersebut dengan membuka supermarket yang ada di wilayah Karkov dan membagikan secara gratis kepada seluruh warga. Nah ya, Alhamdulillah. Video Pondistirian Bantuan Komunisan itu dibagikan langsung lewat akun telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 Nah ini masyarakatnya ya Pondistirian Bantuan ini juga dibagi oleh pasukan Rusia di beberapa tempat agar tidak membuat antrian yang panjang Ini kawan Nah penduduk setempat berterima kasih kepada pasukan Rusia atas bantuan yang mereka berikan Nah ini dibagikan ya kepada warga setempat inilah misi-misi kemanusiaan Kalau kita lihat video-videonya kawan ya Dimana memang warga ini sangat butuh bahan makanan Kita berdoa semoga saja ya. Penduduk setempat berterima kasih kepada pasukan Rusia atas bantuan yang mereka berikan kita berdoa kawan, semoga Rusia dan Ukraina sudah berhenti perang ya, berhenti stop or karena banyak efeknya ya. Nah. Jadi di sini kita sudah perlihatkan videonya semuanya ya. ya Dapat di setempat berterima kasih kepada pasukan Rusia atas bantuan yang mereka berikan. Ya mudah-mudahan ya apalagi kedatangan Pak Jokowi ke Ukraina dan kunjungan ke Rusia Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa segera berhenti ini ya. ya Karena kalau udah peran terjadi begini kan Semua akan mengalami kerugian ya. Nah inilah situasi oh, di Ukraina ya suasana Ukraina nah demikian kawan ya ini sekedar informasi ya mudah-mudahan ya kita berdua sama-sama semoga oh perang yang ada di antara Ukraina dan Rusia ini bisa segera berhenti Ya, kedua negara bisa saling menghargai, saling menghormati. Apalagi kita sudah monitor bahwa Presiden uh, Republik Indonesia, Pak Jokowi, sudah uh, berupaya, ya, berupaya untuk berkoordinasi dengan Presiden Rusia dan Presiden Ukraina. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya karena kita sudah tahu dalam undang-undang dasar kita di pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak berperi kemerdekaan dan tidak berperi keadilan. Nah, yang jelas kalau ada dalam perang seperti ini yang mengalami kerugian besar adalah rakyat sebuah negara. Maka kita bersyukur di Indonesia ini tidak ada perang seperti yang antar negara ya. Walaupun demikian, kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai warga negara Indonesia harus tetap siap siaga ya dengan cara menjaga persatuan Indonesia, jangan tercerai-berai. Mengingat sumber daya alam negara kita yang melimpah ruah, tentunya ini akan menca akan menjadi incaran ya negara-negara lain untuk bisa oh, menikmati oh, sumber daya alam kita. Berbagai cara mereka akan oh, lakukan. Jadi tetap kita harapkan persatuan Indonesia. Dan mari atas nama misi kemanusiaan, mari kita sama-sama menggelorakan stop war atau berhenti perang. Ya antara ini Rusia maupun Ukraina. Dan dimanapun berada, ya kita hanya bisa menyuruh seperti itu, menyerukan, ya semoga para pemimpin-pemimpin yang sedang uh, berperang negaranya uh, bisa segera mendapat petunjuk dan hidayah agar berhenti berperang. Permasalahan Ukraina dan Rusia hanya mereka yang tahu, kita hanya bisa lihat di. Kalau kita ini sebagai netizen hanya bisa menonton di video, melihat di YouTube dan di beberapa media sosial lainnya, ya tentunya alasan mereka berperang itu kan pasti ada. Rusia menyerang Ukraina pasti punya alasan. Ukraina mempertahankan diri juga pasti punya alasan. Dan alasan mereka adalah benar menurut mereka masing-masing, ya. Kita hanya taunya dan bisa menyerukan agar perang mereka ber berhenti. Itu saja. Ya. Masuk. Jadi itu kawan. Ya semoga saja. Ayo masuk. Semoga saja perang di Ukraina dan Rusia ini bisa segera berhenti. Dan tidak perlu lagi uh, ada yang seperti ini. Jadi kita berharap kita akan oh, terus menyuarakan stop war, berhenti perang. Dimanapun, hanya itu yang bisa kita lakukan. Dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya kita mengikuti kebijakan politik eh, luar negeri, eh, negara kita yang bebas aktif, yaitu tidak mendukung blok A, blok B, atau mendukung negara manapun. Dalam situasi-situasi seperti ini Yang tidak boleh mendukung Salah satu negara untuk ikut dalam uh, Bloknya Yang jelas politik negara kita Adalah politik luar negeri Yang bebas dan aktif Tanpa terikat oleh blok Manapun Demikian saudaraku Tolong bantu bagikan nya. Kita doakan saudara-saudara kita semuanya Sesama saudara, saudara sesama Manusia ciptaan Tuhan Yang ada di belahan Eropa agar mereka bisa hidup damai seperti yang ada di negara kita, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian kawan, tetap semangat. Jaga persatuan Indonesia, NKRI Harga Mati, Bineka Tunggal Ika, Pancasila Ideologi Negara Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.